Halo, Mas Bro. Ketemu lagi di channelnya Lianel Saputra. Oke, Mas Bro. Minggu ini kita akan survei lokasi mancing kita. Karena tempat lokasi yang mancing karena udah terlalu banyak yang mancing. Minggu ini kita akan survei lokasi mancing, Mas Bro. Tapi sekarang survei kita sekalian bawa perlengkapan mancing. Siapa tahu kita langsung coba di lokasi mancingnya, Mas Bro. Oke mas bro ya ikuti terus Cek lokasi mancing hari ini mas bro mas bro uh, sekarang kita sudah ada di posisi di spot mancing kita mas bro di pinggir jalan itu ada mobil mas bro nih posisi tempatnya mas bro kita udah lempar beberapa pancing mas bro Disini. dan di situ, disitu itu teman kita mas bro Gun mancing uh, dia youtuber juga yang belum subscribe tolong di subscribe dulu mas bro. Uh, Wat gun mancing. Oke okay, mas bro. Uh, berhubung tripod kita tadi pecah di jalan, jadi kita agak telat nih. Pas dapat strike tadi kita nggak tervideo mas bro. Maaf sekali mas bro. Oke okay, mas bro. Ini kita udah benerin tripod kita. Mungkin diikat paket tali ini mas bro. Gak apa-apa lah mas bro. Yang penting bisa buat rekam oke okay, Mas Bro ya Track guys, guys, track guys, mantap guys. nih guys, track kita juga, kita juga dapat gabus, guys. Mantap guys. Mantap Mas bro Akhirnya kita dapat juga gabus, tapi bukan babon. Hmm. mas bro stop lagi strike mas bro cuman detok cuman detok mas bro oke okay, mas bro Sekian dulu untuk mancing kita hari ini. Karena posisi kita hanya survei lokasi tadi. Tapi sekalian kita bawa pancing, tapi kita coba ternyata kita dapat lokasi spot mancing di sini Mas Bro. Di sini spotnya lumayan bagus Mas Bro. Gabusnya besar besar. Aku aja udah dapat dua gabus Mas Bro. Terus teman tadi itu yang di sana tadi Mas Bro, bawa mancing itu dapat 5 gabus. Hanya butuh waktu 2 menit Gabus langsung sambar Oke okay, mas bro Sekian dulu Yang belum subscribe Di subscribe dulu mas bro Biar channel ini makin berkembang Oke okay, mas bro sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh